Halo what's up kawan-kawanku semuanya kembali lagi di GMA YouTube channel Kali ini saya sedang berada di salah satu desa Tepatnya di kota Sumedang Dan malam ini saya ditemani oleh teman-teman saya ya Kita bakalan berburu malam mencari ikan di area persawahan Oke langsung saja kita eksekusi tempatnya men Let's go Sekarang saya udah di persawahan ya Jadi kita mencari ikannya itu mencar bentar, kok kayak lele ya? oh iya bener rele. lele, lele main lele sikat aja nih sikat Bismillahirrahmanirrahim, pelan pelan pelan pelan pelan, pelan ya, satu dua tiga, Gak. aduh, bicing, aduh, kepaksa ini langsung nih harus masuk nih, aduh, doh, doh, doh, doh, doh. jangan jauh jauh, jangan jauh jauh, pasti kena nih pasti kena. Aduh duh. Buset, lincah banget euy. Nah, 1 2 3. Kep. Aduh, takut kepatil Sabar-sabar ya, sabar sayang ya. Aduh. Nah, kena kan. Aduh duh duh. Patil men. Patil cuy, kena tangan. Nah. Kep. hmm. nice people. Akhirnya kita telah mendapatkan satu ekor lele. Satu. Dua, dua. Tuh. Hmm. Oke okay, guys, kita masih mencarinya. asu gulalim. Tiko sewat guys, kepleset. Sialan. Aduh. Nah, nah, nah, nah, nah. Ada-ada nih men, ada-ada. Aduh, aduh, lincah e. aduh, aduh, aduh, aduh, sini, sini, sini, sini Slow, slow, slow, ya, tenang, tenang Tenang, harus senang Tarik napas. Dalam, dalam. Kep. Mm. aduh, aduh, dalam-dalam aduh, aduh, aduh, mana nah. mm. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Nah, kena kena kena bismillahirrohmanirrohim Kep hmm, Kena juga guys dua poin Akhirnya kita menang dua ekor lele men mantap guys Kita ambil aja saya masih nggak nyangka ya ternyata di pesawahan ini tuh banyak banget ikan lelenya. Oke langsung saja kita amankan terlebih dahulu karena bisa saja lele ini kabur secara tiba-tiba men. Ternyata banyak banget lelenya ya. Aduh, aduh, aduh, matil, uh, matil. Aduh Susah banget euy, eh, agak licin nih lele tuh. Si Harus hati-hati banget nangkapnya karena eh, kita bisa saja terluka oleh patilnya. Men. Akhirnya kita telah mendapatkan Guys, 3 ekor lagi. lele. Wah. Gimana urut-urut euy? kita bisa hirup Oke okay, teman-teman kita langsung amankan dulu aja ya nice kita panen lele sip nah guys sini ada lagi kecil-kecil mm. tapi lincah sekali ya pribadi mm kena lu, uh. nah dia dia, dia, dia malah, malah masuk ke bulongan bekas kaki nih, hmm, kena, mantep, Tenang, Tenang lagi men cuy, dapat lagi Dapet guys, lagi. gokil, kenakan eh, lele jumbo, betul cuy. <laughs> Dan Bogor, <laughs> Pogol <pokoknya, laughs> nyapit guys. Aw, <laughs> Galak-galak lu. Tuh galak, tuh. Galak. Ada ada galak nih guys tuh. Uh. uh <laughs> nyapit cuy. Nyapit cuy. Oke okay, guys, kita ganti spot lagi ke pesawahan sebelah. Nah, nah, nah di sini, di sini ada yang gede, men. Di sini, kita menemukan uh, lele yang, ada yang gede, gede, ada yang gede. nih. Cuman. tuh, wah, gokil sawah nih, pesawahan. Hmm. di Dia mencoba untuk mematilku, teman-teman. Dari kecil. Wow, di sini rupanya kamu ya. Nah, di sini ada main satu nih. Lagi nangkring dia. Bismillah, kem. cuy? gede deh. Mantap nih. Oh, uh, anak kena laju guys. Uh. He. Oh. Oh. Anak kena laju tadi gede deh. dorsal ogé iman menang ngereetan. Entuk men. Oke guys nih ada satu ikan nalek. Kita langsung saja eksekusi. The real. Tangan dewa guys. Aduh sendal males banget baru nyikat padahal. Oke okay, teman-teman Jadi inilah hasil berburu Kita selama ya perkiraan 2 jam 3 jaman sih Gila capek banget Nah di sini kita juga mendapatkan uh, Ikan cana Cana limbata mana ikan cana ini asli perairan Indonesia Sekarang tuh lagi emang benar-benar booming ya Banyak sekali kontesnya tuh Dari warnanya juga cantik sekali Tidak kalah cantik dari negara-negara lainnya Gokil Nih lihat ikan cana limbata Cantik banget warnanya men Andraw. <tik> <tik> <gul> Mana ada Andraw meru. di sawah. Andraw di sana. Rocky. Gimana? Gimana Kesan-kesannya? Yes, mantap. Nih. Sana. Bimbata. Asli perairan Indonesia ini Bim. Kalau itu semenang. Nah jadi si ikan cana ini niatnya kita bakalan pelihara Kita bakalan treatment juga karena apa Sekarang banyak sekali kontes-kontes untuk ikan cana Mau cana lokal ataupun cana luar Banyak sekali sekarang untuk kontes-kontesnya Dan harganya pun sangat menarik Karena banyak sekali peminatnya dari komunitas Ikan-ikan predator ataupun kolektor Ikan predator di mana pesan-pesannya saja. Oke teman-temanku semuanya mungkin cukup video kali ini lumayan cukup melelahkan ya tapi hasilnya pun sangat memuaskan jangan lupa like, comment, dan subscribe bye